Di sini kita akan membahas kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Pertama, untuk support energi kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi kategori keuangan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan.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 Secara umum ini diartikan menemukan refleksi di dalam diri sendiri di saat semuanya sedang terganggu terutama kondisi kesehatan. Jadi di sini kartu ini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 akan sedikit mengalami gangguan terutama di dalam gangguan pikiran. Jadi di sini seorang Aquarius disarankan untuk merefleksikan diri, mencari ketenangan diri untuk menemukan kesehatan yang lebih bagus lagi dan memperbaiki kesehatannya lebih bagus lagi di bulan Agustus Tahun 2020 dan di sini yang mempengaruhi kesehatannya yang menurun adalah sebuah beban pikiran yang ia hadapi dan sebuah beban cobaan yang ia hadapi di dalam kehidupan dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 itu mengalami penurunan ataupun mengalami gangguan terutama di dalam beban pikiran itu dikarenakan ia sedang menghadapi cobaan hidup ataupun cobaan di dalam suatu kategori kehidupan dan di sini seorang pasangan Aquarius akan mendukung serta mensupport seorang Aquarius agar bangkit lagi dan fokus kepada kesehatannya lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Well of fortune secara umum, well of fortune itu diartikan roda kehidupan dan menemukan sebuah jawaban di dalam kehidupan. Jadi di sini kesehatan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 itu sedang menurun dan seorang pasangan mendukung seorang Aquarius untuk bangkit lagi dan menemukan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan well of fortune di sini menggambarkan akibat roda kehidupan yang sedang menurun yang dialami seorang Aquarius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 dan di sini akan berdampak sangat negatif kepada keuangannya apabila ia salah mengambil langkah. Dan kartu ini menggambarkan pada keuangan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya akan biasa-biasa saja. Namun di satu sisi ia sudah memiliki harapan dan sudah memiliki peluang untuk memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Namun di sini, dikarenakan seorang Aquarius selalu menatap masa depan sehingga di sini peluang yang sangat dekat ia abaikan. Namun ia selalu melihat peluang yang jauh dari dirinya Seandainya ia mendapatkan peluang yang dekat ini Itu sudah sangat bagus untuk memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah PX Oxford secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan Agustus itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi ia sudah mendapatkan peluang untuk memperbaiki keuangannya di bulan Agustus dengan memanfaatkan peluang yang dekat dan di sini ia mendapatkan dukungan ataupun support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak sendiri yang mendukung seorang Aquarius untuk mendapatkan peluang dan memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020, dan jika kartu "Well of Fortune" kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun ia selalu menatap masa depan dengan melihat peluang yang jauh dan di sini ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yaitu anak Aquarius sendiri dan well of fortune sini menggambarkan seorang Aquarius ingin memperbaiki roda kehidupan dengan cara mengambil peluang yang jauh yang didukung penuh oleh seorang anak ataupun anaknya sendiri selanjutnya kita kartu karir seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 dan kartunya adalah two of one ataupun dua tempat secara umum two of one itu diartikan dua tindakan satu tinggalkan dan satu lakukan jadi untuk pekerjaan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 ia sedang dihadapkan dengan dua pekerjaan yang menunjang karir serta keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan disini sama-sama mendukung keuangannya sehingga disini seorang Aquarius sangat sulit untuk memecahkannya sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya yang disimbolkan dengan of offshore yang membutuhkan refleksi diri dan di disini karir seorang Aquarius dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus yang sama-sama dapat menunjang karir pekerjaan serta keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 Di disini disarankan untuk seorang Aquarius agar lebih fokus dan mengambil satu pekerjaan yang sangat mencolok dan yang mendukung keuangannya lebih bagus lagi dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Sword secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus di bulan Agustus tahun 2020 yang sama-sama mendukungkan pekerjaannya serta keuangannya dan kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 di sini seorang pasangan akan memberikan support dan memberikan sebuah ide kepada seorang Aquarius untuk mengambil pekerjaan yang sangat bagus dan yang benar-benar tepat untuk seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The Well of Fortune kita gabungkan dengan kartu seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius benar-benar dihadapkan dengan dua pekerjaan yang sangat sulit untuk ia putuskan namun di satu sisi seorang pasangan mendukung penuh serta mensupport dan memberikan ide kepada seorang Aquarius agar tidak salah memilih di dalam suatu pekerjaan yang sangat menunjang keuangan dan kehidupannya lebih bagus lagi dan well of di disini menggambarkan pekerjaan yang akan dipilih oleh seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 itu sangat berdampak positif kepada karir pekerjaan serta keuangannya sehingga di sini roda kehidupannya akan semakin bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Aquarius dan kartunya adalah Ace of Cup secara umumnya Ace of Cup itu diartikan permulaan awal mula ataupun ingin memulai jadi di sini menggambarkan asmara seorang Aquarius di bulan tahun 2020 ia sedang menata ataupun sedang meniti dan sedang dalam proses untuk memulai hubungan yang lebih serius bersama seorang pasangan dan disini seorang Aquarius sudah mulai terbuka bersama pasangan, dan tidak jarang di satu kesempatan seorang Aquarius mengungkapkan keseriusannya dan ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi bersama pasangan, yaitu ke jenjang pernikahan. Di sini, pasangan akan memberikan respon dan jawaban yang positif, sehingga di sini Aquarius benar-benar fokus dan betul-betul ingin serius dan berusaha untuk mendapatkan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 dan lebih baru lagi bersama pasangannya itu di dalam kategori hubungan yang lebih serius dan mendapatkan hubungan yang lebih bahagia dan tindakan itu sangat didukung oleh orang tua akwarium sendiri dan orang tua pasangan akwarium sendiri untuk mendapatkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dan jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan Hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius ingin memulai ataupun ingin serius bersama pasangan dan melanjutkan langkah ke jenjang yang lebih serius, dan tindakan itu didukung penuh oleh orang tua Aquarius sendiri dan orang tua pasangan Aquarius. Dan well of fortune di sini menggambarkan keseriusan seorang Aquarius untuk menjalani hubungan yang lebih serius dan ke jenjang yang lebih dewasa bersama seorang pasangan dan dalam kategori ini ingin bertujuan mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan itu betul-betul ia lakukan dan mendapatkan perubahan di dalam suatu kategori hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Agustus tahun 2020 itu berada di angka